bosku selamat sore sekarang kita ini berada di tempat spot mancing kita ya di sungai ya kita mencoba untuk uh, memancing doakan saya ya para bosku semoga kita bisa mendapat yang lebih baik oke para bos bosku makasih banyak atas partisipasinya tetap menonton di channel saya ya oke thank you terima kasih mantap di sini ya kita sedang memasang pancing-pancing kita semoga kita bisa mendapat hasil yang lebih baik ya mantap mantap mantap mantap Oke bosku Mari kita saksikan secara bersama-sama semoga ikan kita ini ada yang kita dapat ya tiap berdoa bersama-sama ya bosku Oke selamat sore sampai jumpa Oke selamat sore